Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Kembali lagi ke youtube channel aku Elin Herlina. Share lagi kegiatan aku nih Seorang ibu rumah tangga Di desa, di kampung gitu ya Di video kali ini Aku mau berbagi kegiatan aku nih hari ini aku mau masak dan mau ke pasar gitu ya teman-teman mau belanja buat warung punya emak gitu dan sebelum ke pasar aku mau masak jantung pisang dan menu yang lainnya ya cuma tahu sama sambal dan goreng jengkol gitu ya teman-teman dan ini aku mau masak jantung pisang dulu ya dan ini cara aku memasak pisang jantung pisang gitu ya teman-teman dan ini biar enggak kebuang banyak gitu ya si uh, isi jantungnya ini harus dibuang-buangin gitu ya dan ini tuh keras banget ya dalaman ini si apa ya ini aku enggak tahu namanya cuma yang ininya tuh harus dibuang gitu biar masakannya enggak kebuang gitu ya si jantung pisangnya dan ini tuh aku baru tahu gitu ya dari kakak aku katanya kalau masak jantung tuh gitu ya kalau dulu aku masaknya dalamnya aja gitu jadi dapetnya tuh sedikit banget dan ini lanjut aku mau parut dulu kelapa ya teman-teman sedikit aja dan ini udah selesai ya ceritanya si aku tadi Udah bersihin si biji apa ya, daleman jantung pisang yang kerasnya gitu. Dan ini udah bagian yang dalamnya ya, tinggal potong-potong aja, nggak usah dibuang lagi karena udah empuk gitu. Dan ini setelah ini aku mau cuci gitu ya, teman-teman, uh, mau aku rebus dulu sebentar. dan ini udah aku cuci gitu ya teman-teman dan mulai direbus gitu oh ya teman-teman aku belum sapa-sapa teman-teman semua nih apa kabarnya nih teman-teman semua semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walviat murahkan rezekinya dilancarkan segala urusannya amin amin ya robbal alamin dan tadi ada bumbunya ya bumbunya simple aja seperti mau masak daging ada cabai merah Uh, bawang merah, bawang putih kemiri dan aku kasih kunyit dan jahe, laja uh, lengkuas maksudnya sama daun salam gitu dan ada ladaku dan ketumbar bubuk gitu ya teman-teman jangan lupa juga kasih bumbu-bumbu kehidupan seperti masako, gula pasir gula merah dan garam ya jangan lupa ya garam tuh harus gitu ya walau mak pakai masako aku juga selalu pakai garam ya sedikit dan ini setelah bumbunya harum dan menyusut aku masukin si jantung pisangnya ya jadi banyak kan kalau di seperti itu ya ngupasnya kalau dulu aku, kalau sebelum tahu tuh sedikit banget ya yang keambilnya, dan ini lanjut. Aku mau kasih santannya, teman-teman. Santannya sedikit gitu ya, aku karena aku punya sedikit, dan ini um, udah beres ya, kasih santan perutnya dan lanjut aku mau diamkan dulu gitu biar bumbunya meresap dan surut gitu dan ini aku kasih gula merah ya teman-teman dan masako garam dan gula pasir ya tadi kalau belum kerasa gitu manisnya bisa ditambahin gula pasir oh ya teman-teman siapa nih yang suka sama masakan jantung pisang kalau aku suka ya ini tuh request pak suami gitu ya kemarin dia tuh ke kebun dan ngambil ini jantung pisang ya kebunnya tuh enggak dari kebun orang ya temen-temen kebunnya dari punya ibu mertua aku dan ini Alhamdulillah jantung pisangnya udah mateng tahu dan jengkolnya dan bikin sambalnya udah beres gitu alhamdulillah ya menu harian aku hanya seperti ini ya teman-teman dan ini tuh aku suka banget ya menu ini enak sekali gitu dan setelah ini aku lanjut mau ke pasar gitu ya mau belanja keperluan warung ibu mertua aku ya karena ibu aku tuh udah sepuh gitu tapi beliau tuh semangat banget ya untuk berdagang Walau hanya di rumah gitu Oke teman-teman simak terus, terus ya videonya Jangan di skip-skip Dan ini lanjut aku lagi di jalan gitu ya Aku ke pasarnya naik motor gitu Aku mau ke pasar tradisional di Garut ya Tepatnya di limbangan gitu Aku sering banget ke pasar limbangan ya teman-teman Karena pasar limbangan tuh lebih lengkap Dan ada tiga lantai gitu Jadi aku suka kesini Walau agak jauh gitu ya eh, Sekitar 15 menit gitu ya Kalau naik motor atau 20 menit gitu dan aku ke pasarnya tuh barang anak aku yang kecil ya karena kakaknya tuh masih sekolah jadi nggak ikut kalau ikut juga nggak akan diajak sih teman-teman kalau udah pulang karena belanjaannya tuh agak banyak gitu aku mau belanja seperti sabun-sabunan gitu ya jadi banyak gitu aku juga mau beli telur telurnya tuh beli 5 kilo gitu ya, teman-teman. Agak banyak karena di warung Ibu aku stoknya udah habis banget katanya. Oh ya, teman-teman, ini harga telurnya agak turun ya. Kemarin-kemarin aku beli tuh 28.000 ya, sekarang jadi 26.000. Udah turun gitu ya. Gimana nih di tempat-tempat teman-teman semua udah pada turun atau belum? Bisa tulis di kolom komentarnya ya teman-teman dan ini aku lagi belanja bawang merah ya gitu e, keperluan untuk aku dan aku juga mau beli e, tip ek trondol gitu ya Kala, e, pesenan anak aku tapi nggak sempet aku videoin ya teman-teman dan ini paksu juga beli tanaman jeruk gitu ya jeruk lemon atau purut gitu aku enggak tahu ya temen-temen dia tuh suka banget ya beli tanaman suka banget nanam apa aja gitu di depan rumah dan ini aku mau pulang gitu ya cuma macet gitu ya kalau hari Sabtu Minggu selalu macet karena aku ke pasarnya hari Sabtu gitu ya temen-temen jadi macet gitu dan ini uh, ceritanya udah di malam hari gitu ya aku mau buka tip ek trondol punya anak aku gitu aku beli dua gitu ya harganya enam ribuan mereknya kenko bukan joiko ya biasanya aku beli joiko pengennya beli Joyko gitu maksudnya cuma lagi kosong jadi beli ini aja. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan di perkataan aku. Mohon maaf ya teman-teman. Ini tuh tipe ek trondol yang belum dimodif gitu ya. Eh di YouTube tuh pada lagi viral gitu ya teman-teman sama tipe ek ini bisa dimodif gitu katanya. Oke teman-teman sampai di sini dulu untuk video kali ini Terima kasih banyak yang telah menonton Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Assalamualaikum